menindaklanjuti keputusan Bapak Presiden dan arahan beliau yang telah memutuskan bahwa pemerintah akan mengevakuasi warga negara Indonesia anak buah kapal Diamond Princess yang bersandar di Yokohama, yang untuk sementara jumlahnya 68 orang, dengan pesawat. Ini yang penting, dengan pesawat. Kemudian yang kedua, evakuasi akan dilakukan setelah ada kesepakatan, ada koordinasi, bukan kesepakatan, ada koordinasi dengan pemerintah Jepang ya, mengenai waktunya. ya. Adapun tempat untuk evakuasi, tempat untuk observasi, sudah ditetapkan yaitu di Pulau Sebaru Kecil ya. yang nanti akan diatur sebagian rupa dan itu akan menjadi eh, domain atau tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan dari Pak Menkes. Kemudian untuk evakuasi akan dilakukan, dengan, tadi sudah dilakukan dengan pesawat terbang, ya, dengan memperlakukan protokol kesehatan secara ketat, akan kita lakukan secara ketat. Dan kemudian eh, sesuai dengan standar, maka walaupun mereka-mereka ini sudah meng mengikuti pemeriksaan dari yang memiliki benang di Jepang, nanti mereka juga akan tetap diperiksa kembali setelah mereka berada di Indonesia. Jadi masih akan tetap menjalani pemeriksaan PCR. Kemudian informasinya akan lebih lanjut, nanti akan dibahas lebih detail. Kali ini kita belum bisa memberitahukan atau menyampaikan secara yang lebih detail dan mohon maaf untuk kali ini tidak ada tanya jawab itu aja. <tuk> 68, 68. <tuk> ah yang. Apa? Silakan buma lu. Iya dari 78 itu 9 sampai kemarin dinyatakan positif. Tetapi dari 9 kasus tersebut satu sudah dinyatakan uh, negatif. negatif. Ya kan? Jadi yang positif tinggal 8. 78 dikurangi 8 adalah 70. Tapi ada dua berdasarkan informasi dari perusahaan Dar, ada dua warga negara yang memang memilih untuk tinggal. Sekali lagi, evakuasi ini sifatnya sukarela. Sehingga kalau ada warga negara kita yang menyatakan atau memutuskan untuk tinggal, maka kita tidak bisa memaksa beliau-beliau untuk dievakuasi. Dengan hitungan seperti itu, sekali lagi sampai saat ini ya teman-teman, karena sampai saat nanti evakuasi, bisa saja terjadi perubahan, oleh karena itu kalimat sampai saat ini menjadi sangat penting sekali jumlah yang akan dievakuasi seperti yang disampaikan oleh Pak Menko adalah 68. Ya cukup ya.